Namaku Jia dan aku adalah seorang pelajar di salah satu sekolah di kota Rantau Prapat. Menjadi seorang pelajar harus selalu aktif dalam segala hal. Semenjak sekolah diliburkan, proses belajarku menjadi online, yaitu belajar di rumah dengan menggunakan jaringan internet. Tetapi, tidak menyusutkan semangatku untuk menggapai mimpi. Dengan di rumah aja, aku jadi sering menghabiskan waktu bersama keluarga. Seperti menonton TV, membantu ibu memasak, Dan bercanda dengan keluarga Semua ini karena adanya aliran listrik Yang membuat produktivitas di rumah ajaku Menjadi menyenangkan Terima kasih PLN telah nyalakan hariku